Hai guys, kembali lagi bersama aku di sini Freddy Gigi Bundu 3. Hari ini aku pengen open collab ya teman-teman. Dan open collab kali ini cukup berbeda daripada biasanya. Kalau biasanya sih orang bikin open collab itu kayak animasi war atau apa. Karena channel ini berhubung ko konsepnya itu adalah animasi Titan. Nah, hari ini aku dan temanku pengen ngadain yang namanya collab animasi uh, Titan. Nah, oke. Okay. Oke, okay, collab animasi Titan ya, teman Jadi, uh, animasi ini tuh untuk apa ya? Bukan untuk ngisi channel sih, tapi untuk melihat seberapa bisa sih orang bikin animasi Titan itu. Apakah ada yang udah memahami film Titan itu gimana, atau ada yang belum? Nah, kalau yang belum, nah itu enggak apa-apa, itu kita coba tes aja dulu. Nah, untuk peraturan dari ininya, untuk peraturan dari collabnya cukup simple minimal untuk animasinya minimal tujuh detik dan maksimalnya 20 detik oke okay. terus um, untuk frame ratenya nya minimal 60 fps ya frame per second ya bukan frame rate itu maksudnya itu kayak uh, kualitasnya jadi 60 fps terus untuk konsep animasinya karakternya muncul dari kiri pertama jadi kecil dulu terus mendadak jadi gede terserah mau bikin konsep animasinya gimana untuk jadi bibinya, terus di akhirnya jadi kecil lagi, terus pindah ke kanan, ke frame kanan. Oke, okay. terus apa lagi ya? Uh, untuk sound effect, nah, untuk sound effectnya aku bakal bagi di sini <laughs> karena sound effectnya emang bener-bener udah jarang aku pakai untuk sekarang. Jadi, sekalian deh buat teman-teman. Jadi, untuk sound effect titannya ada di link deskripsi. Tapi kalau teman-teman pengen nambah sound effect lagi boleh dan nggak pakai musik teman-teman, nggak pakai musik ntar biar aku gampang untuk masuk-masukin videonya teman-teman. Oke, okay. untuk hashtag call up nya Titan Colab, oke? Okay? Untuk hashtag call up nya ya Titan Colab dan untuk konsep animasinya um, terserah mau si titannya friendly atau enggak, mau si titannya baik atau mau si titannya jahat itu terserah teman-teman. Ya. Yeah. Aku nggak membataskan um, si titannya itu baik atau enggak Dan untuk scale titannya Nah ini mungkin teman-teman ada yang ragu ya untuk scale titannya Untuk scale titannya teman-teman bisa pakai scale 20 atau enggak Terserah teman-teman mau scale berapa Minimal scale 50 deh Biar nggak uh, terlalu gede dan gak terlalu sulit buat ini ya teman-teman Oke, okay, scale 20 atau kita kecilin deh jadi scale 10. Minimal scale 10, maksimalnya scale 50. Oke. Okay. Oke, okay, ini ada beberapa ruse yang sebenarnya aku tertinggal buat ngasih tahunya ke teman-teman. Jadi video ini aku reupload lagi dan aku edit ulang dan ya, aku bakal tambah ruse-nya teman-teman. Jadi mungkin ada yang kebingungan ya. Untuk software apa, Bang? Untuk software apa dan untuk uh, untuk animasinya boleh genre ini atau ini enggak, Bang? Nah, Oke okay, aku bakal bahas sekarang untuk rules eh untuk rules untuk software animasi untuk software animasi kalian bebas mau pakai apa aja mau Blender mau Cinema 4D mau animator terserah teman-teman dan untuk genre animasi bebas kalian mau apa dah mau MMD Minecraft Gacha atau apa gitu kalian boleh ituin kalian boleh berkreasi semampu kalian lah kalau misalkan kalian nggak bisa animasi Minecraft kalian bisa pakai anim, uh, genre animasi MMD atau apa gitu ya soalnya banyak juga yang apa itu aku lihat-lihat di open collab yang biasa aku lihat itu ada yang ngebolehin untuk bikin animasi dengan genre yang berbeda mau genre Minecraft atau apa nah itu ya udah jadi aku ikutin aja sekalian genre untuk animasinya bebas dan yep, itu untuk tambahannya oke lanjut ke video itu aja sih untuk apa untuk um, peraturan collab cukup easy dan cukup gampang untuk di -ituin, untuk dipraktikin. Jadi ya, ya selamat untuk mengerjakan project animasinya. Oh ya, yeah, btw host dari animasi ini nggak cuma aku sendiri, ada temanku juga yang mendampingi dan yang memberi rules juga lebih lengkapnya. Oke, okay. untuk deadline, untuk deadline-nya enggak terlalu lama, teman-teman. Untuk deadline-nya itu kira-kira kita kasih dua bulan setengah lah ya kita kasih dua bulan setengah biar teman-teman ada kesempatan lah buat bikin animasinya atau kalau bisa pikirin animasinya secepat mungkin karena waktu untuk dua bulan itu nggak nggak apa nggak lama ya cepet juga jadi sekarang kan tanggal ini tanggal uh, tanggal 9 Juni kita kesiniin satu bulan sudah Berarti kira-kira Agustus, teman-teman. Kira-kira Agustus. Kira-kira Agustus tanggal 9 Agustus kita bakal uh, kita bakal akhirin kolabnya. Oke. Okay. Cukup lama sih emang. Tapi nggak <tapi> apa-apa. Itu, uh, itu emang pilihan kita untuk milih tanggal itu. Jadi hanya ya, udah. Untuk deadline sudah kita bahas dan ya, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching. Aku Pretty Gaming 23. See you next time. Bye-bye.